Yo, what's up boys, um, kalian kan belum tahu. Aku? Um, channel aku penggolan dan hari ini aku mau unboxing sesuatu. Ini sangat rahasia dan tidak boleh ditunjukkan sekarang. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Oke, okay? aku tunggu sekarang. Bajet ke bawah, bawah. Jangan lupa mana Oke. Okay? Oke. Okay? Udah klik. Makasih ya sudah subscribe. Sekarang aku tunjukin barang yang aku mau unboxing. Sekarang aku mau buka tapi Jangan lupa subscribe subscribe juga ya sekali lagi. Subscribe. Oke. Ini drone yang Ketemu di Beli di mana? Asalnya dari China. Merknya aku nggak nggak mau sebutin. Kenapa nggak mau sebutin? Ini bukan promosi. <tuk> sekarang aku kayak, <buka> <tuk> wow, uh, bagus banget drone gue. Wah, bagus. Oh, siap, oh, oh, oh, siap. Nah, sekarang. Yang terdiri dari kotak ini ada charger, ini drone utamanya, remote, dan satu lagi di bawah baterai. terakhir aku udah cas dan sekarang aku pakai drone-nya balik kita unboxing kemarin oke awas eh awas ya Kres ya bro Hello bro Kres <laughs> Oh my god Oh my god